Bibi Indi satu jam yang lalu mengunggah foto Abang L yang sangat mengemaskan Masya Allah, memakai kacamata dan sambil ngemil ya Ini membuat kita bahagia sekali, Alhamdulillah Diawali dengan foto cute Abang L yang diunggah di akun Instagramnya Bibi Indi Bibi Indi pun menuliskan sebuah kalimat anak soleh sambil ada love diberikan Masya Allah, makin mengemaskan Makin pinter, makin soleh. Panda pasti bahagia banget. Papa bunda pasti bangga dengan sosoknya baby Masya Allah, kemudian persahabatan kita lihat juga, cedukan vitamin. Masya Allah, banget ya, makin bahagia ketika melihat cedukan Leslar di Mekah Alhamdulillah, kita selalu mendapatkan cedukan-cedukan vitamin bahagia dari para fans yang tentunya berfoto langsung ya, dengan Leslar Family. Alhamdulillah, melihat mereka tentunya makin kita bahagia Makin semangat untuk selalu mensupport support yang terbaik buat Les Long Family Untuk lokasi Bunda Lesti dan Papa B, serta BBL Persahabatnya ini ada di Swiss Hotel al Makkah Masya Allah Kita juga slide kedua persahabatnya makin bangga Dengan orang-orang yang sangat tulus mencintai mereka Salah satunya ibu ini persahabatnya yang tentunya bahagia sekali ketemu dengan Bunda Lesti Masya Allah ketemu dedek Lesti sekali ketemu penyanyi yang langsung Masya Allah langsung ketemu dengan penyanyi sekali seumur hidup wow Lagu sekali seumur hidup emang banyak diminati oleh semua orang Dan alhamdulillah ibu ini persahabatnya menyukai karya-karya Bunda Lesti Dan alhamdulillah bisa bertemu langsung saat beribadah di Mekah Komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Nian mulyadi mengatakan Masya Allah ibu ini bisa bertemu dengan Dede yang selama ini hanya bisa mendengarkan lagu SSH Kapan ya saya juga bisa ketemu Dede dan keluarga kecilnya Semoga saja Allah mendengar doa saya Amin Bismillah saja Mudah-mudahan ya kita semua juga bisa tentunya bertemu langsung dengan Bunda Westi Dan keluarga kecilnya Kemudian kita lihat juga persahabatnya informasi untuk semuanya ini kabar bahagia banget untuk warga Konoha langsung diinformasikan oleh akun tak kenal makata goyang. Ini sempat tertunda persahabatnya acara tersebut yang akan menghadirkan bunda lesti Kejora. Kali ini ada kabar baik yang kita dapatkan. Perhatikan persahabatnya informasi yang ditulis oleh tak kenal makata goyang. Ini informasi resmi. Ini kan yang kalian tunggu. Jangan sampai nyesel karena enggak bisa ikut gue yang Byron Lesti di tak kenal makata goyang. Eits, ada promo spesial loh buat sobat Goyang yang beli paketan di grup. Catat ya tanggal 14-15 sampai 15 Januari 2023. Area parkir barat, J-Expo Kemayoran, Jakarta. Tunggu apalagi langsung aja beli tiketnya di official website kita. Tuh persahabat ya, websitenya ada di caption di akun tak kenal makata Goyang. Langsung aja catat persahabatnya yang tentunya mau beli juga silahkan langsung aja. Jangan lupa tanggal 14 sampai 15 Januari 2023, insya Allah Bunda Lesi akan tampil di acara Tak Kenal Maka Tak Ini acara persahabatnya sempat tertunda. Bismillah, mudah-mudahan Bunda L di tahun 2023 ini kembali bangkit dan memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Bismillah. Kemudian kita lihat juga di ig nya Ifah Leslar. Ini tentunya persahabat ya, postingan membahas soal ramalan kembali. Bapak ini aja persahabat ya, ngakak banget dengan para peramal yang meramal Leslar tidak bersatu lagi. Leslar makin damai, peramal jungkir balik. Wah, itulah persahabat ya, kalau berani mendahului Tuhan. Kalau Tuhan gak berkehendak semua bisa diputar balik. Leslar Selain banyak yang menghujat, tentunya banyak juga yang mendoakan, banyak juga yang sangat mensupport dengan tulus untuk rumah tangganya. Bismillah, mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan di dalam kesayangan kita, rumah tangganya bahagia dan rukun kembali. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun standal putih Bila. Ikutan ngakak sama bapaknya. Emang ada peramal pesanan yang hobi yang ramalnya selar, tapi tak ada satupun yang benar semua, meleset. Begitu kok masih pede ngomong kalau dia peramal? Si peramal lebih pantas disebut netizen julid, yang hobinya ngarang sih. Jadi yang terpengaruh sama ramalan itu, otaknya dimana? di mana? Ya? Kita juga ikutan kakak banget ya sama bapaknya yang tentunya membicarakan soal ramalan, yang membahas soal lesti dan pilar pastinya. Doakan saling terbaik untuk idola kesayangan kita, semoga Les Lara selalu bahagia dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita selalu menantikan kejutan dan pastinya cedukan vitamin terbaru lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslah tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Cakap. terima kasih.